Pasti kita semuanya merindukan momen seperti ini, antara BBL dan Papa Bilar Mudah-mudahan ya, untuk rumah tangga Leslar selalu bahagia. Kita simak juga kalimat komentar yang diberikan di antaranya dari akun Instagram. Tabangga mengatakan, "Masya Allah, tabarakallah. Semoga sehat-sehat selalu. Kalian Leslar, bahagia selamanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Amin. Begitu banyak persahabat dia doa baik, support dan dukungan yang tulus dari orang-orang baik Mudah-mudahan semakin banyak lagi untuk Lesti dan Bilar masya Allah Kemudian juga persahabat kita simak diunggah Om Kevin dua hari yang lalu Mengunggah sebuah postingan foto bareng ayah ke Jorah persahabat Namun di postingan ini ada kalimat yang diunggah oleh Om Kevin Santaikan saja Terima kasih semuanya Itu kalimat yang diunggah oleh Om Kevin Di akun Instagram pribadinya Namun jawaban komentar dari fans Leslar Ini membuat kita salpok banget bersama ya. Kita lihat nih Dari Arsaka 3827 mengatakan Nama Om Kevin di tag sambil mengatakan lebay. Kita lihat juga bersama ya kalimat lain ini bukan om Lesti. Ngaku-ngaku pengen jodohin Lesti sama Rizky Rido lagi. Cantikan juga dinda How kemana-mana. Jual baju muslim aja ikut campur rumah tangga Lesti. Ayah aja nggak upload kerjaan Lesti. Ini upload dibayar berapa sama Rizky Rido? Kan suka bilar. Lagi kaya, udah miskin. Mana mau sama bilar? Gila harta. Kata bersama aja itu. Kalimat, komentar yang diberikan untuk Om Kevin persahabat, ya, yang ditentunya bilang bahwa Om Kevin ini menjodohkan Lesti ke Rizky Ridho, persahabat. Kita lihat juga persahabat ya tanggapan lain dari akun Instagram. Ramana Agung mengatakan Masya Allah saya selalu Om dan Babe amin. Ada juga tanggapan tentunya mendoakan ya buat keduanya. Sebagai versi jadi kita doakan kasih yang terbaik ya Mudah-mudahan Lesti dan Bilar Rumah tangganya kembali rukun dan bahagia Kemudian juga persahabat ya kita simak nih Ada pernyataan langsung dari Kak Lensa Doni saat live Instagram Saksikan saja persahabatnya live Instagramnya Kak Lensa Doni ini Pernyataan secara langsung mengenai Pak Bos dan Bu Bos Lensa Entertainment Yakni Lesti Kejora dan Rizky Billar. Banget ya. baik dunia kalau, kalau dunia dunia rasain dunia ini baik ya terlepas dari apapun yang terjadi ini namanya rumah tangga kan enggak mungkin ya, ada yang terus cuman itu di luar kapasitas diri Bapak sama Ibu tuh baik kalau waktu kalian awalnya pergi ke yang lain dunia. tuh baik doain lagi pada sehat semuanya oke okay? kaget sih itu kaget parah karena kita tuh nggak pernah ya apa soalnya pada saat itu tuh um, kita cuma bisa ya udah nggak apa-apa nggak ada ibu nggak bapa ada bapak tiba-tiba ibu bapak datang bertiga mereka bertanggung jawab atas kita semua mereka secara menjantou Uh, yang uh, bukan secara bertanggung jawab datang dan penemuan kita gitu. spill dong dongkan ini kapan lagi? Ini mau kalian nanya sampai ribu kali, mau, mau apapun lewat ya, kalian tentang banyak hal yang mungkin ditanyain ke orang-orang, kita nggak akan tahu. Yang tahu cuma ibu bapak siap siapnya untuk go public aja atau mungkin gak pernah siap kalau misalkan mereka pengen kalau mereka lebih nyaman tanpa ada vlog hidup sebagai keluarga yang yes gak usah di itu bisa apa oh, gimana kemarin ketemu abang L setelah sekian amatah. kemarin tuh waktu pas kaget aja kira cuma bapak doang ya, karena master datang bawa gorengan tiba-tiba ada pak Bos di depan nah, nah gitu kita nggak kita tuh nggak tahu kalau ada ibu kan tiba-tiba ada ibu dan lagi gendong abang El waduh tuh di kan ya Allah kangannya tuh terbayarkan karena itu baik kan memang jadi sumber mood booster lah kalau ngedit ya kalau udah mulai bosan sama mama bapaknya terlalu garing tiba-tiba abang Ali nyelat pok ada tapi bisnis masih jalan ya, pastilah di belakangan mereka juga punya bisnis lain